Tok-tok nina simo horror panjang babu sendiak mula roko pada tertok orang kan bertandang penggome kata tuh hal yang besok oh, <tipati> <ale, baso. tip> ini nina bagiannya bagi ketang nina kuris kurung gerung gekan lejam kesaku taring kundendeng Turangi, wah, berapa orang Seni tower wis kunderunge kan si malas-malas itu cocok peneruan teman. kesaku dari. pada lagu odak-odak panta kemungkinan ya nyata para orang dan gitu. Ganjal! Ganjal. Sedikit terartikan bahwa lagu odak-odak ini adalah mengisahkan pada saat mencari kemennya, kemenjen bahasa Bapak. Jadi menginspirasikan penuh kesah kenapa kemenjen sedikit, kenapa belum bayang. Sepi, aku sendiri uh, mengisahkan isi hati, kepiluan hati pada saat mencari kinerja. Terima kasih, juan juara